bahwa desa Citundun berdiri tahun 2000 apa berdiri tahun 1982 itu pemekaran dari desa Sumberjaya desa Citundun terletak paling ujung di wilayah kecamatan Ciwaru. yang awalnya namanya desa Citunda K, eh, dusun Citunda berhubung banyak kunjungan dari daerah luar banyak istilahnya eh, kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dibawa ditunda yang dinyatakan sebagai ini dinamakan desa Citunda Objek wisata di daerah Citunun ikonnya itu eh, curug Cadas Gantung Desa Citunun sesuai dengan Peraturan Bupati tahun 2020 dinyatakan sebagai Desa Pintu Jul berbasis wisata. Alhamdulillah Citunun ada wisata Cadas Gantung, ada ikon air terjun Cadas Gantung, ada situs purbakala wayang dan juga ada bung perkemahan Ampahanengka. Itu Alhamdulillah atas kerjasama. Kolaborasi antara pemerintah desa dengan tingkat kecamatan, didukung lagi sama masyarakat yang antusias. Alhamdulillah Desa Citunun banyak-banyak kegiatan yang khususnya di bidang wisata. Kami dibuka cadas kantung tahun 2015. Ina makan cadas Gantung waktu dulunya membuat irigasi itu orangnya digantung dikarenakan tidak bisa ini terlalu gitu itu ada wisata ada curug walet. Curug walet itu paling indah lah. Waktu dulu tiket cuman berapa ya? Kalau nggak salah 5.000 tiket masuk. Parkir dua ribu. Waktu itu sekitar 15 menit sampai. Banyak aparat pemerintahan, pemerintahan pada ada di kecamatan suka berenang di jerukwalit itu, karena jerukwalit bagus terus itu. Jerukwalit itu walaupun kemaraunya lama tetap airnya gede, nggak ada perubahan. sudah kapungkurna ayat lebak ayat tangkal ayat tangkal ayat cadasan ngagantung diarei lebakna ditehaken pasawahan anak sadas gantung nganggo saluran cai nak anu dinugawira nak digali ku jalmi jalmina digantung netangga natangka ka nganggo, arei kanggo areuy ka saluran cai kanggo ka pasawahan sada gantung, nu ayeuna dianggo lapangan wisata aya nyurpe kurang kuningan cenah parakbol apa saha sarang pamuda-pamuda diunjukkan gitu. jadi aya nu nyurpeneng timulai curug balukbu ka curug e, loa Anu, saya eta curug walet. Ya, curug walet di survei kuno muka wisata. Jantan, ayah, curugnya, curug walet. Duka asal, nama, untuk apa? Tapi curugnya disempatnya curug walet ageng pisan, hanjati curug. Teras, ke lapangan. Anu, namina, pesawahan, sadar Anu dijadikan tempat kemah. E, tapi milik desa? Milik, eh uh, iya milik warga. Ayah milik desa, sanes tanah desa, sanes pribadi. Anu diambil wisata tetap pribadi. Sembat nama bade di kontrak-kontrak kumat, cuman di pasihan sakukuma, meresab bulan teh, cuman dua ratus neng teh. Karena non padahal rame banget. Kan kau dulu kalau itu kan yang punya itu ada pemasukan. Setiap-tiap orang Punya tanah pasti itu ada pemasukannya, gitu walaupun eh, sedikit. Anu gaduh lokasi, anu udah nggak wisata, teh gitu. Cuma dua ratus ribu, sah sa bulan gitu. Padahal rame banget motor kayak minggu, ayat cek baruda kan. Iya, ayat tiga ratus gitu tuh. Selobaknya nggak nggak rias gitu. Dukari, hadiah dia nanamah gitu. Karang Taruna, orang desa, Tuhan iya nama orang desa lah. Ada warga-warga Nusanes nama duka, atau maksudnya dia acanak-nak usaha gitu. Seperti apa kadinya nama gitu. Itu punya warga tanah milik. Waktu dulu perincahannya sama desa. Mau dikeluar sama desa, tapi sekarang udah sepi, jadi ya kembali lagi ke masyarakat. kita Dari Karang Taruna ada, dari masyarakatnya ada, langsung dari hmm, pemerintahnya ada. Dulu sangat ramai dari mana-mana itu ya banyak pengunjung. Ya sampai sekarang eh, dari tahun semenjak corona itu sampai sekarang jadi sepi. Nangsa keterang ibu semenjak corona itu. Eh mau asal-asalan mante apa gitu. Kapungkur ma seer setiap minggu anu anu parkir orang desa. Amun kapungkur ke rame 2015-2016 motor gae upami minggu sok tilur ratus, tiluratus cena cek baru daknu parkir. Banyaknya khususnya dari Kabupaten Kuningan, dari Cirebon, dari Brebes, dari apa tuh? Eh uh, kebanyakan dari Prof. Uh, so apa itu? Banyak sih sampai sukan dari mana-mana itu. Dari Wako banyak. Anu paling seueur ningali ribu buku mah ti Cirebon, Indramayu, Ciamis, Subam gitu oge aya Kebang. Terus Kuala Ciledug, Gunung Jati, Sumer, Loba. saya sepi pohon jumpat itu saya kurang tahu apa alasannya dan ada apa gitu masalah sepi Ke Kesatu jalannya ke ya jadi rusak. Tak ada hambatan yang jalan terlalu ha, naik yang dekat sekolah itu kan banyak yang Dulu mau supaya yang bodoh-bohong, pemerintah jantung lebih nyampe, di, ada yang celaka juga ada. Kalau bisa, pemerintah tolonglah di antara Cirahayu, Karangsari jalannya itu diperbaiki. Kalau sebelumnya itu, pernah ada bantuan dokter pemerintah? Belum ada. Belum ada. Saya memohon ke pemerintah sebablah saya wisata di Dusun Cirahayu, Desa Cikundun, atau makan cewek saya semoga dijemudari lagi sama pemerintah. Kalau percaya saya, bagaimana ya? Dulu ramai itu di HP, merasa bagaimana? ketilukan nih, kalau ramai itu banyak orang yang jualan di jalan-jalan antara ke dusun Karangsari, Citulun, jualan makanan apa bensin sangat itu pak sangat betul ada kemajuan. Apa Kecamatan Ciwaru banyak yang jualan kalau sekarang gitu jadi tiba-tiba warung-warung jadi sepi bangkrut akhirnya karena kan nggak ada pengunjung. Saya memohon ke pemerintah cobalah lanjutkan lagi supaya rame, supaya ya ada. Nah, apa sebagai wisata yang maksudnya wisata itu khususnya di dunia kira ayu desa Tepilun semoga seperti semula. Menurut ibu, kira-kira wisata itu tiap sarah medis tidak kapurungan tanpa pinter. Duh kok atuh. Apal ya tamah? Kumanu kurang kurang desa ada hari nuaramekun mangernama kuloban park itu. Gemawan oh. warga saya ya sebagai di dusun Cirahyo, wujudnya yang punya lahan di itu pengennya itu kembali ramai lagi seperti itu. Yang dulu. Ya, ini lagi direncanakan oleh itu pak eh, Pak Desa, maksudnya desa timrun, mau dikembalikan lagi supaya ramai kembali gitu. Ya, perencanaan tahun ini tahun 2023 perencanaan Aplakkan itu kapan? Ya mau maunya gitu. Yang kemarin udah di ini ini nah, dapatin di desa maunya gitu. Akan diadakan seperti saat baru cuma supaya banyak lagi lah pengunjung, seperti yang sudah tiba, tiba. Kalau perjalanan saya itu ke anak-anak muda -anak ya kan udah ini maunya di yang sini pegang mau desa mau diperdeskan saya itu tidak ini ke anak-anak muda baru tanya rumah, langsung ke desa aja sih. Ya, saya mohon ke anak-anak muda, ya anak-anak generasi muda. Mohonlah dilestarikan wisata di Tarus Gantung itu kan sangat pertuhannya bagus. supaya ya, di kampung kita ada kemajuan.